Beri makan bayi, makan kenakan celemek pada bayi sebelum makan. Untuk menghaluskan buah-buahan.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 Bisakah kamu menolongnya?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 yang enak dan renyah.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 Hanya untuk mandi. Ayo kita mandikan bayi dengan nyaman. Mandi. Bisa lebih bersih dan nyaman setelah mandi Terima kasih karena telah merawat bayi dengan baik Ini hadiah untukmu Dengan bayi di taman, aktivitas luar ruangan ada banyak. Hal seru untuk dilakukan, mana yang ingin kamu mainkan? -nai, kita naik kuda goyang <coughs> Membuat sebuah mahkota bunga. bangun istana pasir Terima kasih karena telah merawat bayi dengan baik. Ini hadiah untukmu. Waktunya untuk mandi. Ayo kita mandikan bayi dengan nyaman. Rasa lebih bersih dan nyaman setelah mandi. Terima kasih karena telah merawat bayi dengan baik. Ini hadiah untukmu. tumpuk balok dengan bayi Miu-Miu Ayo kita bangun sebuah rumah dengan Miu-Miu Karena telah merawat bayi dengan baik Ini hadiah untukmu Waktunya untuk mandi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 Karena telah merawat bayi dengan baik Ini hadiah untukmu